Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulu, ketemu lagi di channel Gus Plopjo Kediri. Lor. Saya bersama teman-teman rombongan dari Kediri mau naik perahu wisata di Pantai Mutiara Terenggara. Ini lagi nunggu bosnya lagi mandi lah. Ntar kalau pas selesai mandi baru naik kerang. Di sini ya rame ramelar, masih banyak ya ramelar udah nonton video, video saya ini. ya mudah-mudahan bermanfaat. Begitu telur semuanya yang pengen rekreasi, refreshing ke wisata. Wisata Trenggalek, Pantai. Pantai apa ya, Pantai Mutiara. Nah mudah-mudahan telur semuanya diparingi kesehatan, diparingi rezeki lancar, diparingi panjang umur. Tentunya saya sendiri. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, Lur. Ini bosnya udah selesai mandi, Di nah, Saatnya mendekati perahu pinggir pantai, Lur. Kita ya, ini namanya Mas Torik Lor, anaknya Bu yang kedua. Kalau punya, kalau Bu sendiri ini yang pakai kacamata. Kalau yang ditutupin itu, itu namanya Mbak Dila Bos yang baru. lor tahu cek lor, Pak kita berangkat lor berangkat merau belajar nelayan lor di pinggir pantai di laut mutiara terenggale. nah ini peraunya udah ke jalan lor alias udah melangkah suasana ini nih lor di luar lautnya rasanya bahwa adem-adem adem-adem banyu anginnya kio adem ya nol nah, Padahal lagi posisi panas lor jam sekitar jam 10 lebih ya menonai barangnya tapi labu batu uang gunung-gunung jilid-jilid karena empat kayaknya kainak angin nolor mohon tinggal selfie selfie selfinan terus rekam video, tiga dokumentasi, wih asik loh, gak seru lah, jadi kenangan lah, awal dewi mien pernah nyam wisata pantai mutiara teranggale, jadi kena kayak kenangan loh, kan asik kan loh, bawa nebode di parkir ne yang ngentani tumpangan, sopos, belum numpak Kayaknya jalan nih kita tinggi apa ya lah. Oh, tinggi terminal ya. Pama oh, kendaraan paling terminal, tinggi bandara lah. Pong pesawat terbang. Lagi nah, perahu ya na kita sewa yang luar tapi larang jutaan gitu. gitu, gitu. Nah gitu, kayaknya, gitu. Buh, gitu, tinggi opo, gitu. paling gak penyeberangan luar, aku ngerkam, sedang banyak Lari, gitu serta hati-hati ya nih kita ke kita pondera karen ataap banteng gak pada anak umpaknya masalah kan awal siang masalah ini gak pengen nyang pantai metiara monggol lor bayarin mohara aku baru kali ini luar umpak raun di luar banyul luar laut tapi alhamdulillah gak mabuk ya ya biasa salah gak ganti pikiran yang renor-renor lah ya yes. ya yes, istilah kok ini ditempatin rasanya ya ya benak kadang om baik banternya ya lho ya, ngeri lagi wong wong udah selbi-selbinan lho kayak dokumentasi ya lho yes. Sndi gula ya sini lagi Wang Wang. Nggak enak porto video. Ya, yeah, gak semangat lor. Komodul dan palingnya rasa-rasan. Untuk dokumentasi ya, cuman saking kan jaman Android. Jawa sike kan nggak lagi lor. Tulan rekam, selfie. ya gue kan di posting, di upload di Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya, apa elor? Ya, nah, kiravi jujur ngemal ngemil tok Keluhan paling loh, mangan mimi gede. Iya, yeah. tangannya nah, sesikit, Kurang duper get, Nah, serius nyelvi ini wong wong. Si Tarek serius Ngerekam laut gunung. Untuk pemandangan yang paling indah lor, ngate gigi lor berdiri. Ya ngerkami wong-wong lah, ngerkami pemandangan, berhujut, berseliannya li lor lagi-dagi kameranya pake dode lho kan ya gaya tangan kok wabah-wabah disakwa ngerapainak gak bisa stabilizer ya goyang terus jengkit tak kuhu lho lagi kameranya tak kuhu nge tangan dari kape pengen refreshing yang laut Mongolia dekat-dekan enggak satu-satu daerah ternggalak biskarek selera nih dululur lah pengen de pengen de pantai mutiara ya kena pantai seni ya kena sini kok seni sini loh terus pantai apa-apa nih Mantai Gemah ya kene, Wow oh, wisata Ini era ini Seribu Cemoro ya kene, Ya sepakai terserah Dulur-dulur ya sepakai Mantan selera ini masing-masing Sinti karep ini sementi pilihannya Sementeng kan Rekreasi refreshing lor Biar utak beka panas pikiran nek dan gak panas ngersii badan pikiran lho dan adem dan gak tegang nger. sejuk lah dan ceria terhibur gembira lho jadi tujuannya dolan ini nek, nek. uangkan niat tujuan dolan Yes, pikirannya menegang terus Tapi nak tinggi tulang kan Bisa ribu, ibu Bisa senangnya Bisa kumpul-kumpul Bulu-bulu Bulu kerja, bu, bulu sekolah Bulu manjing kan Sembaran lah, sepakai lor apa <tuh> paling aja, jalan tinggi nyepeng kan, jatuh jatuh kan nyepeng mau pengen pak perahu, pengen pengen medan kok perahu, paling juga nelayan ya, depannya anak lampu-lampunya warga loh jalan nda karo Pak Dhenger Pak Mur. Eh, Pak Jayus anak itu sih nomor 3 lah. Serius ya. Makan mie tapi. mie gelas. Betul lur. Naik pengen numpak perahu sama numpak robol. Enak numpak perahu. Orang tahu, naik semus kuliner ya, biasa rasane. Nanya orang tahu kayak aku naik rasane ya aneh-aneh, enak, aneh itu goyang-goyang lah, jadi kayak aneh tegangnya tapi biasa. Karena ombak banternya gitu tegangnya nih, untungnya gitu, bayunya gitu surut, naik semang nyunnya sampai kondukur ya luar, nah ikan awan kan? Dia anteng, ya awan betul anteng jadi ini, ini anteng kan tinggi ombak perahu kan penak, luar, sih gak gak terlalu khawatir lah, nah isu oh ombak perahu ya, nah, gak tahu ya berarti luar ombak api ya, antara nggak isu gaya peraunnya memakai di sana nelayan paling tapi kok di kok di parkir di tengah nelayan bunyi nyampe lor warna ini perau itu amatnya warna biru awan antara hmm. Jadi banyu nih e ra bahaya Batune kaya pantai neler pantai pinggir tinggi hmm uang-uang jangan ya cukup gue ya Alin, alin, selalu joran. anak aku season rakilor. Sembaleng cilik. Dede. Dede, dong kasus. Opiwir alori. Mas. kasus tangannya tak cepat alori. Mas, mas, Nol HP nah, nah, terus Nah terus terus sedih perahu neng. Besok kayak nyabrang Karena nak nyabrang jadi kalau oleh mudun di sebayang masalah karangnya kan landak-landak tajem-tajem. Ngomongnya pekerjaannya kesewaan perawi lagi oleh mudun dari posisi ini lagi menjaga nasi pilek kenaan karangnya sewa-sewa pelukalah. Ini disuruh tinggirnya tanah-tanah ini benar-benar penumpangnya aduh ini gak ngecai karang-karang di pinggir pantai tak pamitan bisa bisa awan pamitan muka <tos> seharusnya ah. bonggung seharusnya bonggung video-video aku kurang enak pandang, gak jelas apa omong aku bahasa campuran bahasa indonesia bahasa jawa apa gak jelas, apa gak paham ya sepuluhnya sama aku ya lor sepuluhnya sampai dulu diunir tak ada yang gak paham bahasa jawa ya, yes, muka-muka video ini bermanfaat yang dulu-dulu rekapnya yang pengen refreshing rekreasi yang pasir ya monggo silahkan wisata mutiara, po wisata lihat-lihatnya lah. Terus naik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar. dadah ada jangan lupa like dan subscribe ya luar, biar tambah semangat naikung video.